Halo sahabat nomen studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang mempelajari materi SAP Fundamental. Dan kita akan mengerjakan exercise 5-2 untuk melihat vendor open item. Melihat kita sudah melakukan transaksi apa saja dengan salah satu vendor. Yuk kita coba transaksinya. Kita perlu menuju ke folder accounting, kemudian folder financial accounting. Untuk vendor kita perlu masuk ke folder account payable, utang. Lalu kita ke bagian account. Kikotnya adalah FBL1N. Di sini kita akan melihat transaksi yang sudah terjadi antara perusahaan kita dengan vendor Baltus. Kita klik execute saja. Ini adalah transaksi yang sudah terjadi di tanggal 8 Oktober dengan total amountnya adalah 4.224,5 euro. Kemudian ini adalah nomor dokumennya. Silakan teman-teman mencatat terlebih dahulu nomor ini karena akan digunakan untuk pemrosesan outgoing payment atau pembayaran utang ke vendor. Demikianlah video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.